Dua, kita udah sampai di dunia ini, cowok. Bacot lu asep buat tenang pala lo. Ya. Uh, uh, apa salahku? Kamu belum siram tai mu? Aku lupa bangsul. Uh. <tut> Gara-gara kamu Aku yang disalahin yang belum nyiram tahi. Banyak bacok Terima ini. nih. Oh ayo. <tis> uh, uh, uh, tidak uh. ini jurus Eh, uh, kenapa hilang? Cis. Uh, <tis> <tis>